Mempunyai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga organisasi itu? Tidak, tidak. karena di dalamnya semua. Nah, sekarang perlu saya tanya, kalau tidak, yang membentuk organisasi itu dasarnya apa? Kesepakatan daripada okopie-okopie yang kemudian sudah terbentuk. Apa itu okopie-okopie? Okopie, contohnya organisasi yang kemudian terlibat dalam pemuda marufi, yakni contohnya semi, pemmi, hammi. Oh, itu dari begitu ya oh, dari perkumpulan pemuda-pemuda yang sudah mempunyai organisasi begitu ya, siap dan melakukan aksi untuk rasa itu sekitar 18 orang atas dasar apa saudara ditunjuk selaku ketuanya kurang jelas pertanyaan saya Ya yes, saudara tadi kan mengatakan saudara selaku ketuanya kan nah, dasarnya saudara ditunjuk selaku ketua itu apa Uh, tidak tahu nah, Tidak tahu Terus saudara menunjuk diri sendiri Selaku ketuanya Jadi kamu hanya berdemo Karena melihat YouTube itu ya uh, Perkara demo saya ini Bermanfaat atau gak, Kamu enggak tahu gitu. Iya Oke okay, Itu nanti biar kamu tidak dicecar oleh Penasihat hukum dulu kamu Berarti kan kalau dilanjutkan penasihat hukum, banget Ngetel ini nanti, kalau ditanya lagi Jadi... Uh, Jawab dulu itu, kan? iya, Organisasi atau hanya perkumpulan pemuda-pemuda? Itu perkumpulan organisasi. Organisasi, berarti ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Jadi itu seluruh ogb maksud saya, seluruh OGB-OGB aliansi iya, alianci Ada kita. anggaran dasar, anggaran rumah tangganya tidak. Kamu, kamu pengen jadi saksi, tenang, santai nggak? Iya. Nah, iya dijawab apa yang saya tanya saja ya mempunyai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga enggak organisasi itu tidak Didalam. karena di dalamnya semua nah sekarang perlu saya tanya kalau tidak yang membentuk organisasi itu dasarnya apa kesepakatan daripada okopokop yang kemudian sudah terbentuk apa itu okopokop okopokop contohnya organisasi yang kemudian terlibat dalam pemuda merupki yakni contohnya semi uh, Bemi Hemi Oh itu dari, Kayak gitu. dari perkumpulan pemuda-pemuda yang sudah mempunyai organisasi begitu? Ya, siap. Lantas, berapa orang yang melakukan pertemuan malam itu? Malam itu eh, sekitar, kita sekitar 18 orang, eh bukan sekitar 18 orang, pertama kita lima orang dalam diskusi itu dan eh, memanggil teman malam kedua diskusi itu sekitar 10 orang dan melakukan aksi untuk protes itu sekitar 18 orang. Baru pertama. Siap. Asal saudara sampaikan yang saudara ketahui yeah. Yang saudara dengar, jadi yang saudara alami sendiri, Siap, ya. Itu saja yang dijawab. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. yang. Kalau lupa juga bilang lupa. Tapi kalau ingat jangan bilang lupa nanti kena suruhan. Siapnya. sudah, wong ingat kok bilang lupa nanti lupa berat. Siap. Dan menurut hukum juga ada ancamannya, ya? Siapnya. Mohon. Pertama yang saya tanyakan, saudara punya kepentingan dengan para terdakwa? Tidak dengan yang ada di persidangan ini? Tidak ya. Ya, ada Sekarang saya tanya Saudara tinggalnya di mana? Saya tinggalnya sekarang di Jakarta Timur Di Jakarta Timur Terus hubungannya dengan perkara ini Saudara dijadikan saksi Terkait hal apa? Terkait kerjasama Pak Sujokowi Ijazah palsu ada hubungan apa dengan kesaksian ijazah palsu? Jadi uh, kemarin sempat kita melakukan aksi demonstrasi. Oke, okay. saudara sempat melakukan aksi demonstrasi di mana? Di Polri. Kapan? Hari Kamis, tanggal 29, 29 September 2022. Terus yang saudara Yang saudara demonstrasikan apa? Terkait dengan Penyampaian Bambang trik terkait IC Sapaso Jokowi Tahu dari mana saudara? Dari Gus Nur 13 Hovic Sebelumnya berarti saudara Melihat, menonton channel itu? Ya, saya menonton dan melihat Kapan menontonnya? Di salah satu teman Teman, teman dekat Punya kosan Itu pada uh, Waktu 23 jam 11 Jam 11 malam tepatnya tanggal 27 Saya menonton sama Teman-teman Berarti berapa hari Setelah menonton channel itu Saudara melakukan, melakukan demonstrasi Setelah saya menonton Saya dan teman-teman berdiskusi Dan apa, Berdiskusi sama-sama terkait uh, dengan Ijazah palsu Jokowi Dan menurut kami bahwa Yang kemudian Bambang Tri mengatakan bahwa Bapak Jokowi Iya yang saya tanya Setelah saudara menonton itu Kan belum saya tanya sampai situ Setelah saudara menonton channel itu Itu berapa jam atau berapa hari Kemudian saudara melakukan demonstrasi Oh tanya itu Pada tanggal 29 Tanggal 29 Menontonnya tanggal tanggal 7. Bulannya? Bulannya September. Tahunnya? 2022. Menontonnya jam berapa? Menontonnya sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam. Kemudian melakukan demonstrasinya? Iya. Jam berapa? Jam 11 pagi. Jam 11 pagi. Iya. Harinya? Hari Kamis. Kamis. Tanggalnya? Tanggal 29. 29. Nah, dalam rentan waktu Berarti malam, saudara nonton, kemudian siangnya jam 11 melakukan demonstrasi. Itu apa yang saudara lakukan di situ? Uh, yang uh, terkait dengan saya dan teman-teman hasil diskusi tadi, penyampaian ada beberapa penuntutan yang kemudian kami sampaikan kepada Mabes Polri terkait dengan konten yang kemudian berada di salah satu channel, yakni tiga 13 office Teman-teman saudara itu ada berapa orang? Sekitar orang lebih Dalam komunitas apa teman-teman saudara itu? Kita pakai aliansi pemuda marputi Aliansi? Pemuda marputi Ada ketuanya? Ya, dia di dalamnya Saya tanya ada ketuanya? Ada Ketuanya siapa? Ketuanya saya Saya pakai korlap Sudah dalam bentuk organisasi Atau sekedar perkumpulan saja Jadi uh, Pemuda merebut itu uh, Tergabungnya Beberapa aliansi Beberapa OKP-OKP Di dalamnya Mungkin itu ya, Saya ulangi pertanyaannya Perkumpulan pemuda-pemuda tersebut Selaku perkumpulan organisasi resmi Atau aliansi Atau hanya semacam kumpul-kumpul pemuda-pemuda saja di Jawa Barat. Jadi, uh, dulu itu, iya, organisasi iya. atau hanya perkumpulan pemuda-pemuda itu perkumpulan organisasi. Organisasi. Berarti ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Jadi itu seluruh OKP-OKP, maksud saya seluruh OKP-OKP aliansi-aliansi. Iya, iya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya tidak. Kamu pengen jadi saksi tenang santai gak? siap Nah iya dijawab apa yang saya tanya saja ya Mempunyai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga nggak organisasi itu? Tidak, tidak. karena nah, di dalamnya semua Nah sekarang baru saya tanya, kalau tidak Yang membentuk organisasi itu dasarnya apa? Kesepakatan daripada OKP-OKP yang kemudian sudah terbentuk Apa itu OKP-OKP? OKP, contohnya organisasi yang kemudian terlibat dalam pemuda Republik yakni contohnya Semi, uh, Bemi Hemi oh itu dari begitu dari perkumpulan pemuda-pemuda yang sudah mempunyai organisasi Ia, hidup. siap lantas, berapa orang yang melakukan pertemuan malam itu malam itu uh, sekitar kita sekitar 18 orang eh bukan sekitar 18 orang, pertama kita lima orang dalam diskusi itu dan uh, memanggil teman malam kedua diskusi itu sekitar 10 orang dan melakukan aksi unjuk rasa itu sekitar 18 orang Terus atas dasar apa saudara ditunjuk selaku ketua? Karena... Uh, karena waktu itu saya menonton video itu atas dasar apa saudara ditunjuk selaku ketuanya kurang jelas pertanyaan saya. Yes saudara tadi kan mengatakan saudara selaku ketuanya kan. Dasarnya saudara ditunjuk selaku ketua itu apa? Uh, tidak tahu. Nah tidak tahu. Terus saudara menunjuk diri sendiri selaku ketuanya? Ditunjuk. Iya, siapa yang menunjuk? Teman-teman uh, Kamu takut dia? Ya. Kan di sini tidak ada yang memaksa kamu Jangan takut Tidak takut Nggak takut, kan? tidak nah, takut ya? Tidak takut yang Sa Yang saya tanyakan tuh Saudara kok ditunjuk selaku ketua itu loh Yang menunjuk ya. itu siapa? gitu Teman-teman Teman-teman Teman-teman yang lima orang itu aktif tadi ya. Iya Saudara ditunjuk Kamu aja ketuanya begitu Nah dibentuknya kapan itu? pada malam itu malam itu, malam itu juga oke okay, itu udah itu nanti biar kamu tidak dicecar oleh penasihat hukum dulu kamu berarti kan kalau dilanjutkan penasihat hukum banget ini nanti kalau ditanya lagi ya, belum sudah nah, iya soalnya biar cepat baru saya tanya mengenai yang terkait dengan pokok kasus ini yang sekarang yang saya tanya, kamu saja, kamu ikut menonton channel YouTube itu? Ya, ya, tadi lah yang kamu saksikan dalam channel itu apa? Yang saya pahami dari channel uh, YouTube Gus Nur, YouTube Gus Nur, ya. 13 Office, hmm. itu terkait persoalan uh, ijazah, ijazah palsu Jokowi. Ijazah palsu Jokowi. Nah, itu yang saudara lihat. Nah, terus yang muncul dalam benak kamu pikiran kamu dengan melihat itu apa uh, dengan melihat itu uh, respon saya hmm. bahwa uh, dan saya juga melihat beberapa komen komen-komen terkait persoalan video tersebut ada komen-komen yang kemudian uh, ada komen-komen pro dan kontra yang menurut saya itu uh, akan membawa dampak buruk gitu. Nah, menurut buruk kamu akan membawa dampak buruk iya. Dampak buruk, buruk yang kamu rasakan itu apa? Kira -kira Artinya itu? bahwa dampak buruk yang saya maksud adalah damp dampak buruk yang bersifat negatif, nah, gitu. iya apa itu? Harkat dan martabat seorang. Apalagi kan kayak gini? Uh, ini berbicara persoalan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan uh, apa? Dilakukan oleh Bambang Purch. Terkait dengan ijazah palsu Jokowi Ini salah satu uh, menurut kami Bahwa Dengan pelontaran uh, bahasa Yang kemudian di sosial media Yang seluruh dunia Menggunakan media Itu sangat uh, Menjatuhkan harkat dan martabat Seorang pemimpin Apalagi kan kita tahu bahwa Jokowi sebagai pimpinan kita Oke itu pemikiran saudara iya. ya. Lantas Kan Jam 11 saudara sama teman-teman melakukan demo. Membawa spanduk ga? Bawa. Bawa spanduk. Spanduknya tulisan tangan atau cetakan? Spanduknya itu loh. Itu ditulis tangan atau dicetak? Dicetak, cetak. Diceta? Cetak. Ceta. Terus kata-katanya? Kata-katanya apa? Udah lupa. Hah? Sudah, Sudah lupa. lupa. Terus yang membuat siapa? Ada kawan satu. Satu. Eh uh, ya. kawan satu namanya Saleh. Itu dicetak. Ya. ya. Terus yang membeli spanduknya siapa? Itu kita patungan. Patungan. Terus yang mengarang kata-katanya siapa? Kita sama-sama. Dari sama -sama. hasil diskusi. Hasil diskusi. Iya intinya sajalah kalau tidak tahu tepatnya apa itu kata-kata spanduknya itu. Perlu lupa. Sudah lupa. Pokoknya saja masa juga lupa. Kan sudah sudah ada di web saya. Tinggal coba di cross check aja. Karena yo udah perlu saya tanya, saya ngetes saudara sebagai saksi. Saya bisa buka. Ya. Lupa saudara. Intinya juga lupa. Sekarang dari tempat saudara melakukan pertemuan. Ya. Ke tempat mana? Saudara Timot di mana? Di depan Mabes Polri. Ya, itu berapa jaraknya? Lupa. Jaraknya masa upai Rumah kamu, rumah kamu, tempat tinggal kamu waktu habis nonton itu. Lupa. Lupa. Naik apa? Kesananya naik apa? Hari itu naik motor. Naik motor. Berapa motor? sekitar sepuluh motor sepuluh motor motornya siapa yang dipakai motor teman-teman teman-teman intinya siapa yang bayar beli sendiri beli beli sendiri terus makannya gak makan kita ya, ini saya melindungi saudara lo biar nggak dicacar oleh penasihat hukum saudara nah iya makanya biar gak diulang-ulang saya udah tahu saya daripada digali oleh Penasihat hukum saya cari saja ya kita kan fair trial kan begitu Pak Penasihat hukum ya. Terus makannya siapa yang membiayai makannya? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Terakhir, ya, saudara ada yang menyuruh tidak? Saudara ada yang menyuruh nggak untuk berdemo itu? Tidak ada, nggak ada. Oke. Okay. Sekarang menyangkut yang berhubungan dengan channelnya itu tadi ya Saudara melihat sudah ada berapa orang yang melihat channel youtube itu tadi Tahu gak, tahu dulu ga? berapa orang yang melihat si Followernya Yang ha? melihat iya, video channelnya, tersebut ha? Itu sekitar 170 lebih oh, Sekitar 170 ya. lebih Terus saudara buka juga ya tadi komentar-komentarnya Saudara-saudara sampaikan tadi ya Coba biar kehabisan juga nanti penasihat buku Sekarang saudara melihat ini sudah jadi terdakwa nih Perasaan saudara gimana? Puas atau simpati? Gimana? Puas atau simpati enggak? Coba kamu sampaikan aja Gawat. Oke, okay, lagi. Ubahlah, tahu ga saudara? Tidak tahu. Tidak tahu. Mau nah, mau dilanjutkan nggak tahu ubahlah. Ya. Terus ujaran kebencian tahu ga? Tahu. Ya kamu bukan saksi ahli ya. Jadi kamu hanya berdemo karena melihat YouTube itu. Ya. perkara demo saya ini bermanfaat atau enggak kamu nggak tahu gitu. Ya, ya. Oke okay, cukup